Wajah keriput dari pria berjubah merah berisi beberapa es ketika dia melihat trio Yuan Chang yang membawa kuali merah cerah dan hendak melarikan diri dari dunia ini. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Berdengung, kuali merah di kejauhan langsung bergetar setelah dia mengepalkan tangannya sebelum riak yang mengerikan dipancarkan dalam sekejap. Tiga treasure jiwa seperti tanduk hancur di depan ekspresi trio Yuan Chang yang berubah secara drastis. Pergi, pergantian peristiwa ini menyebabkan murid-murid Yuan Chang menyusut. Namun, dia sangat tegas dan tidak memiliki pikiran untuk menolak. Ceritan keras terdengar saat dia memimpin dan menembak ke arah pusaran spasial. Lei Qian dan Ling Zhen, yang memiliki ekspresi buruk, buru-buru mengikuti di belakang. Cahaya merah menyala jauh di dalam mata pria berjubah merah itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kuali besar dengan cepat terbang ke atas. Selanjutnya, pilar cahaya merah menyala ditembakkan. Itu menabrak pusaran spasial tepat saat trio Yuan Chang akan memasukinya. Bang, fluktuasi liar dan keras menelan trio. Sebagai warna putih pucat langsung melonjak wajah mereka dan mereka meludahkan seteguk darah segar. Mereka semua ketakutan sampai mati dan tidak ada dari mereka yang berani untuk tinggal di belakang saat mereka menggunakan momentum yang dihasilkan untuk melarikan diri ke pusaran ruang angkasa dengan cara yang sangat menyedihkan. Akhirnya, mereka menghilang. Setelah dia mengusir trio Yuan Chang dengan lambayan telapak tangannya, matanya sedikit serius saat dia mengamati individu yang tersisa. Segera. Ia mengipasi lengan bajunya ketika angin liar naik dan langsung mengipasi semua orang yang tersisa ke pusaran spasial. Lindong tidak bisa menahan senyum ketika dia menyaksikan semua tokoh yang menyedihkan itu dikipasi. Segera setelah itu, dia melihat mata pria berjubah merah itu melesat ke arahnya dan Ling Qingzu. Batuk, yang muda ini akan. Lindong batuk kering ketika dia menyadari pria berjubah merah itu menatapnya. Dia baru saja akan menarik diri dengan patuh ketika yang terakhir membuka mulutnya dan perlahan berkata Anak muda, terima kasih banyak untukmu kali ini Lindong terkejut sesaat, dia segera merentangkan tangannya keluar dan menjawab Aku cukup beruntung mendapatkan sepotong formasi tetua Selain itu, jika makhluk itu melarikan diri, kemungkinan akan menimbulkan banyak masalah Kamu tahu tentang makhluk ini Ekspresi terkejut dengan jelas melintas di wajah keriput pria berjubah merah itu. Aku pernah melihat makhluk serupa yang menyebut dirinya, Raja, kata Lindong. Dia secara alami berbicara tentang makhluk yang sedang ditekan oleh grid desolate tablet. Raja, namun, ekspresi pria berjubah merah itu segera berubah ketika dia mendengar kata ini. Tubuhnya cepat bergerak dan dia langsung muncul di depan Lindong, matanya yang dalam menatap tajam ke yang terakhir. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Lindong. Lindong juga terkejut dengan tindakan ini. Namun, ketika dia memikirkan kesenjangan besar di antara mereka berdua, dia dengan paksa menenangkan dirinya. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki oleh teknik atau trik apapun untuk pria berjubah merah meraih lengan Lindong. Segera setelah itu, matanya dengan cepat berkedip. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengendurkan tangannya. Dia menatap Lindong. Mulutnya bergetar saat dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar Lindong. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang memangsa dan batu leluhur. Jantung Lindong gemetar untuk sementara waktu. Dia tidak terkejut bahwa simbol leluhur melahap telah ditemukan oleh pria berjubah merah. Namun, batu ancestral yang disebut. Mungkinkah ia merujuk pada jimat batu? Elder, batu leluhur, apa fungsinya? Lin Dong ragu sejenak, dia membungkus suaranya dengan Yuan Power sebelum mengirimkannya ke pria berjubah merah. Pria berjubah merah itu merenung sejenak, matanya tiba-tiba melihat ke arah Ling Kingzu di samping. Segera, ekspresi hati-hati muncul di matanya ketika dia melihat adegan ini. Sebelum menunggu mantan berbicara, tubuhnya melayang mundur. Aku akan melihat-lihat tempat ini. Ekspresi Lindung tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit aneh ketika dia melihat Ling Qingzu menjauh. Ini karena dia ingat tindakan absurd mereka di makam kuno di Kekaisaran Yan besar 5 tahun yang lalu juga disebabkan oleh ahli panggung Nirvana yang telah meninggal sejak lama. Dari kelihatannya, Ling Qingzu masih trauma dengan kejadian itu. Pria berjubah merah bergerak setelah melihat Ling Qingzu menghilang menghilang kejauhan. Dia mendarat di puncak gunung yang telah terbentuk dari lava sebelumnya, sementara Lindong juga dengan cepat mengikuti di belakang. Sementara aku masih memiliki kesadaran, aku akan memberitahumu sedikit, pria berjubah merah duduk dan berbicara dengan suara serak. Kesadaran tetua tidak bisa terus dipertahankan. Lindong mengerutkan kening dan bertanya, sebenarnya, aku sudah lama mati, namun... Aku telah menggunakan beberapa teknik untuk mempertahankan kehidupan Selanjutnya, aku berubah menjadi kondisi mati yang hidup ini. Namun, sekarang makhluk ini sekali lagi ditekan. Kesadaranku akan segera mulai tersebar. Jika kamu datang ke tempat ini di masa depan, kamu mungkin hanya akan dapat melihat boneka yang menggunakan nalurinya untuk menjaga gunung ini. Nada suara pria berjubah merah itu tenang. Seolah-olah dia tidak takut mati. Lindong merasa hormat, pemikiran luas dari para ahli kuno ini memang patut dihargai olehnya. Haha, <tid> ketika berhadapan dengan bahaya sejati, akan selalu ada orang yang akan meninggalkan banyak dendam mereka. Perang dunia yang hebat itu hampir menghancurkan seluruh dunia. Pada akhirnya, hanya setelah Tuan Simbol Leluhur memecahkan siklus reinkarnasi, apakah dia akhirnya menyelamatkan dunia? Senyum jelek muncul di wajah pria berjubah merah saat dia berbicara Simbol leluhur, Lindong sedikit terkejut Siapa orang ini untuk benar-benar memerintahkan rasa hormat yang begitu besar dari pria berjubah merah ini? Dia adalah penyelamat dunia ini Jika bukan karena dia menyulut reinkarnasinya dan menggunakan hidupnya untuk menutup celah di antara dunia Perang dunia yang hebat itu mungkin berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Pria berjubah merah itu tersenyum tipis. Batu Ancestral di tanganmu adalah sesuatu yang ditinggalkan lambang simbol leluhur. Oh, Lindong agak tergerak. Meskipun dia tahu bahwa jimat batu misterius memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh pemimpin perang dunia besar itu. Simbol leluhur. Selama perang dunia besar, batu leluhur menyegel tiga raja berturut-turut. Namun. Itu akhirnya terluka parah. Saat ini, ia harus dalam keadaan tidak aktif. Apakah kamu dapat membangkitkannya akan tergantung pada takdir. Pria berjubah merah itu perlahan berkata. Lin Dong mengangguk. Pada akhirnya, kami tidak benar-benar memenangkan perang dunia yang hebat saat itu. Paling-paling, kita hanya bisa mengatakan bahwa kita berhasil menyelamatkan dunia kita dengan membayar harga yang mengerikan. Yimo ini tidak akan menyerah. Mungkin, pertempuran besar akan meletus di masa depan. Namun, kita harus bergantung pada kalian semua ketika saatnya tiba. Pria berjubah merah berbicara dengan suara serak. Lindong diam. Tampaknya agak terlalu dini bagi dia saat ini untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Pertemuan kami adalah bagian dari takdir. Karena kamu telah mendapatkan batu leluhur. Mungkin penguasa simbol leluhur entah bagaimana memilih kamu. Segera. Aku akan kehilangan akal. Mungkin ada beberapa hal yang bisa aku berikan kepada kamu. Pria berjubah merah memberi isyarat dengan tangannya. Kuali merah besar beberapa ribu kaki dengan cepat menyusut. Akhirnya, mencapai ukuran telapak tangan dan jatuh ke tangan Lindong. Ini adalah burning sky cauldron, esensi yuan-yuan aku. Namun, sepertinya aku tidak akan lagi dapat menggunakannya di masa depan. Meskipun kamu tidak dapat melepaskan potensi penuhnya dengan kekuatan kamu saat ini, itu masih merupakan senjata yang cukup hebat. Lindong tertegun sejenak ketika dia melihat kuali merah perlahan melayang ke depan. Segera setelah itu, dia diam-diam mengangguk. Dia tidak melakukan suatu tindakan. Tetapi sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menerimanya. Pria berjubah merah berpikir sejenak setelah menyerahkan kuali kepada Lindong. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Kehidupan yang kaya berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pil naga putih seukuran mata naga. Kehidupan yang menakjubkan kitersebar tersebar dari dalam pil. Kamu harus mengkonsumsinya. Ini akan membuat kekuatan kamu melonjak secara signifikan. Namun, saat ini kamu tidak dapat mengkonsumsinya sepenuhnya. Sebagian besar kekuatan obat akan tertinggal di dalam tubuh kamu. Ini kemungkinan akan sangat bermanfaat untukmu. Petik 2, Lindong linglung saat menatap pria berjubah merah itu. Ketika kehidupan Ki dengan paksa keluar dari dalam dirinya, kulitnya yang semula keriput berubah menjadi lebih pucat. Lebih tua, Lindong mengerutkan bibirnya. Jelas, dia tidak dapat menerima hadiah berharga ini. Aku percaya pada pilihan batu leluhur. Pria berjubah merah tersenyum samar. Lindong terdiam sesaat, akhirnya. Dia mengangguk dengan lembut. Dia dengan hormat mengulurkan tangannya dan mengambil pil seperti mata naga dari pria berjubah merah. Lindong segera merasakan Yuan Power berpacu dan melonjak ketika ia menerima pil. Bolehkah aku tahu nama tetua? Lindong menerima pil dan bertanya dengan hormat. Aku Fentian. Orang lain sering memanggil aku Old Ghost Fentian. Pria berjubah merah tertawa. Yang muda ini akan selalu mengingat bantuan besar tetua Fentian. Lindong berbicara dengan suara yang dalam. Haha, tidak perlu diingat. Orang tua ini hanya ingin kamu membantu aku dengan sesuatu. Pria berjubah merah itu berkata. Tetua, tolong bicara. Temanmu itu, tolong rawat dia. Pria berjubah merah itu berbicara dengan suara serak. Mata Lindong berkedip untuk sementara waktu. Dia secara alami mengerti bahwa pria berjubah merah mengacu pada Ying Huan, Huan. Elder dan dia. Apakah kalian berdua berkenalan di masa lalu? Lindong ragu-ragu sejenak, aku telah menerima petunjuk dari Nyonya. Pria berjubah merah tertawa, dia melanjutkan. Sepertinya Nyonya telah berhasil melewati reinkarnasi. Haha, <diri> dia memang murid yang paling berharga bagi lambang simbol leluhur. Hati Lindong bergetar untuk sementara waktu. Segera setelah itu, dia dengan serius menangkupkan kedua tangannya. Tetua dapat yakin bahwa aku akan melindunginya. Aku akan berterima kasih kalau begitu. Pria berjubah merah tersenyum sedikit. Segera. Ekspresi Usang melonjak ke wajahnya. Kedua matanya juga mulai perlahan tertutup. Elder. Apakah ada pula untuk menyelamatkan kamu? Lindong buru-buru bertanya ketika dia melihat adegan ini. Mata pria berjubah merah itu baik. Dia tampak tersenyum. Setelah itu. Kedua matanya perlahan menutup sepenuhnya. Selanjutnya. Suara serak ditransmisikan ke telinga Lindong. Setelah kamu memahami reinkarnasi, kembalilah ke tempat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 787, menyerap. Ekspresi rumit muncul di mata Lindong saat dia menyaksikan pria berjubah merah. Pria berjubah merah yang matanya sekarang tertutup rapat sambil duduk seperti patung. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidup pria itu sudah habis. Dia saat ini benar-benar mati. Mungkin tidak lama dari sekarang, dia mungkin membuka matanya sekali lagi. Namun, pada saat itu, ia akan berubah menjadi boneka. Boneka yang akan mempertahankan tempat ini karena kehendak yang tersisa di hatinya. Lindong akan mengukir kebaikan sesepuh ke dalam hatinya. Lindong meluruskan tubuhnya sebelum dengan hormat membungkuk ke arah pria berjubah merah di depannya. Bahkan jika yang terakhir tidak memberinya begitu banyak hadiah, hanya tindakannya saja sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat dan kekaguman Lindung yang mendalam. Mungkin, hanya para tetua yang telah mengalami musibah besar di masa lalu yang jauh yang dapat mengorbankan hidup mereka untuk tujuan mulia seperti itu. Lindung memandang pil di tangannya yang tampak seperti mata naga, kontemplasi melintas di matanya, sebelum dia duduk, sampai sekarang. Aman di simpanan kuno ini. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mencerna dan menyerap pil. Mari kita serap di sini. Setelah merenung sebentar, Lindung tidak ragu lagi saat dia dengan lembut menempatkan pil ukuran mata naga ke dalam mulutnya. Bang, setelah pil memasuki mulutnya, wajah Lindung langsung berubah menjadi merah padam. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan yang abnormal. Tak terbatas dan kuat meletus di dalam tubuhnya. Cici. Lampu hijau dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Lindong sebelum seluruh tubuhnya mulai dengan cepat berubah menjadi naga, dengan harapan melawan kekuatan pemukulan dari Yuan Power yang tak terbatas dari pil. Selanjutnya, sisik hijau mulai muncul di meridian dan tulangnya, terus memperkuat internalnya. Meski begitu, Lindong masih bisa merasakan gelombang berdenyut dan merobek rasa sakit yang berasal dari dalam tubuhnya di bawah pengaruh kekuatan Yuan yang babak belur. Suara berderit dan retak menit bisa terdengar dari meridiannya. Ku Lindong menarik napas dalam-dalam dengan pikiran. Mayat iblis muncul di depannya. Sebelum seberkas sinar keemasan melesat keluar dan masuk ke tubuh Lindong. Pada saat seperti itu, jelas bahwa Lindong tidak berani membagi kekuatan roh hewannya. Jika tidak, situasinya akan menjadi mengerikan jika cegukan terjadi. Setelah kembalinya bagian dari roh hewannya, Bayangan roh Yuan seukuran telapak tangan di dalam dantiannya berubah sedikit lebih jasmani. Ini memberi isyarat dengan tangan kecil ketika simbol leluhur melahirkan muncul, disertai dengan letusan tiba-tiba angkatan devoring yang sombong. Bang-bang, Yuan power tanpa batas mirip dengan gelombang pasang yang melesat di seluruh tungkai dan tulang lindung saat sensasi berapi mulai meningkat dari dalam dirinya. Seperti uap, ia mulai merasuki keseluruhan tubuh lindung. Yuan power yang melonjak beredar di seluruh meridiannya sebelum akhirnya menyatu dengan simbol leluhur yang memangsa dalam dantiannya. Mendeguk, mengikuti dorongan dari Yuan power yang tak terbatas. Lubang hitam yang terbentuk dari devouring ancestral simbol mulai meningkatkan kecepatan revolusi. Pada saat berikutnya, setetes demi setetes cairan Yuan power yang sangat murni mulai keluar dari simbol ancestral sebelum menetes ke ketuduhan roh Yuan yang duduk di roda naga Yuan. Cici saat cairan daya Yuan yang sangat murni bersentuhan dengan naungan roh Yuan, kabut putih redup muncul, yang dengan cepat menyatu dengan naungan. Saat irigasi yang tak terbatas terus berlanjut, naungan Yuan spirit seukuran telapak tangan secara bertahap mulai berubah menjadi lebih jasmani. Pada saat yang sama, roda naga Yuan di bawahnya mulai memancarkan cahaya keemasan samar saat menyerap tetesan cairan yang jatuh ke atasnya. Segera. Ujung bilahnya menjadi lebih tangguh dan tajam. Sementara itu, di bagian lain dari tubuh Lindong, sekelompok cahaya putih terus berkembang dengan cahaya yang hangat. Tempat ini adalah asal mula kekuatan Yuan yang tak terbatas. Jumlah yang menakjubkan dari Yuan Power tanpa henti menggelegak keluar dari sini seperti lautan yang tak berujung. Di dalam gugusan cahaya ada pil putih berukuran mata naga. Saat ia berputar dan berputar. Yuan power yang tak terbatas dengan cepat menyembur keluar dari dalamnya. Pil ini dibuat dari kondensasi kekuatan hidup terakhir dalam tubuh Ventian, Meskipun sudah tidak ada banyak kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya pada saat itu, dengan kekuatannya, hanya sepotong tunggal dianggap sebagai tak terbatas seperti lautan luas lindung saat ini. Jika kekuatan Yuan dalam pil ini harus sepenuhnya dilepaskan, bahkan dengan Green Heaven Materialist Dragon Skill, itu sudah cukup untuk menyebabkannya meledak beberapa kali. Tentu saja, poin paling penting adalah bahwa pil ini tidak memiliki sedikit pun penolakan terhadap Lindong. Mungkin ini sengaja dilakukan oleh orang tua Fentian, karena terlihat sangat lembut dan tidak melepaskan Yuan powernya secara mengamuk yang akan menyebabkan masalah bagi Lindong. Ini hanya ditemukan oleh Lindong saat dia menyerapnya, menyebabkan apresiasi yang dia miliki untuk Fentian naik ke tingkat lain. Di masa depan, jika dia benar-benar dapat mencapai tahap reinkarnasi, dia pasti akan mencoba menyelamatkan dan membangunkan kembali orang tua Ventian. Uff, suara aspirasi lembut terdengar dalam benak lindung sebelum dia mulai memusatkan semua perhatiannya pada menyerap kekuatan Yuan yang tak terbatas. Di bawah melahap tanpa henti ini, bayangan roh Yuan dalam dantiannya berubah menjadi lebih jasmani. Dibandingkan dengan seberapa dangkal di masa lalu. Itu jelas jauh lebih kuat. Sebagai Roh Yuan secara bertahap berubah lebih jasmani, Lindong bisa merasakan bahwa kekuatannya melonjak pada tingkat yang sangat menyenangkan. Dalam kondisi terkonsentrasi penuh ini, lima hari berlalu dalam sekejap mata. Seorang pemuda duduk dengan tenang di atas tebing. Undulations semegah terus berdesir dari tubuhnya, menghancurkan dan menghancurkan batu-batu di sekitarnya. Di depan pemuda itu adalah seorang wanita yang murni dan dingin. Pada saat ini, murid-muridnya yang panjang dan sempit diam-diam memperhatikan pemuda yang berada di tengah-tengah pelatihannya. Di bawah wajahnya yang terselubung, beberapa emosi yang tak terlukiskan melintas. Dia benar-benar telah berubah. Ling Qingzu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia terbiasa menjaga sifatnya yang tenang dan dingin ketika menghadapi Lin Dong, sekarang tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengungkapkan beberapa emosinya. Mungkin tidak ada wanita di luar sana yang benar-benar bisa tetap setenang danau ketika berhadapan dengan pria yang telah mengambil keperawanannya. Bahkan untuk seseorang seperti Lin Qingzu. Tangan Jingi ke Lin Qingzu dengan lembut menyentuh wajahnya yang cerah dan bersih yang mirip dengan batu giok. Jejak ingatan muncul di matanya saat dia menatap wajah pemuda itu, wajah dari lima tahun yang lalu. Wajah pemuda yang belum dewasa tetapi jelas-jelas keras kepala samar-samar mulai tumpang tindih dengan yang di depannya. Saat ini, dia tidak lagi perlu menatapnya. Dia bukan lagi serigala muda yang berusaha berlari di jalur yang kuat. Sekarang, dia adalah seorang gosyok yang baru saja mulai melebarkan sayapnya dan terbang, yang akhirnya akan bergema di seluruh alam semesta. Pemuda dari saat itu akhirnya mencapai langkah ini, menanggapi ini. Senyum tipis muncul di wajah Ling Qingzu. Dia tahu bahwa ini benar-benar prestasi yang mengesankan. Eh, sementara Ling Qingzu tersenyum tipis, perubahan tiba-tiba terjadi pada wajahnya saat dia mengangkat kepalanya. Dia segera melihat bahwa mata tertutup pemuda sebelum dia tanpa sadar membuka dan menatapnya dengan tegas. Ketika mata mereka bertemu, itu jelas bahwa Ling Qingzu tertangkap agak tidak siap. Yang membawanya menjadi linglung menanggapi Lindong tiba-tiba membuka mata. Saat mata mereka bertemu, senyum tiba-tiba muncul di wajah Lindong. Sementara Lingkingzu masih dalam keadaan linglung, dia mengulurkan tangannya dan melepas cadar yang menutupi wajahnya. Saat tabirnya lepas, sebuah jiwa yang sangat cantik muncul di depan mata Lindong. Keindahan yang dapat menyebabkan kejatuhan bangsa menyebabkan tampilan kekaguman dan sesak napas muncul di wajah Lindong. Kamu, hanya setelah kerudungnya robek, Ling Qingzu kembali sadar. Mata yang tenang itu yang mirip dengan danau akhirnya kehilangan ketenangan dan ketenangan mereka. Ketika ekspresi malu dan marah muncul di wajahnya, sementara dia buru-buru mundur. Benar-benar cantik, Lindung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita yang memerah di bawah sinar matahari. Pada saat ini, dia adalah peri yang turun dari surga. Pemandangan yang jauh lebih memikat dan indah.